kawan-kawan yang kemarin kemarin malam itu kita cruise udah penuh walaupun belum semua oh Allah polong Golong, ada yang Golong. Indah bukan pemandangannya? Suasana senja, senja sore. Pindah bukan persawahannya wah bulannya udah Angkak gede, angkak udah agak besar. <laughs> di komplek mewah mewah kacau tino apa kabar kalian semua kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala virus. Amin. Eh, ya lah selfie dulu lah kita. tampak di kejauhan Gunung Raja Basah. Share and subscribe-nya. Tolong dibantu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.